Halo, silovers! Kita ketemu lagi di channelnya Simoni. Kali ini kita akan membahas salah satu cat yang mulai tenggelam. <laughs> Itu adalah demolitionis ataupun bomber bro. Kali ini kita akan bahas abis untuk masalah si bomber ini. Saat ini saya ingin coba untuk settingin farming ya, teman-teman. Sebagian ada yang masih belum paham, dan sebenarnya kali ini di seal bod. Untuk masalah settingan status ataupun skill, eh, ada sedikit perubahan dari jumlah nilai eh, levelnya ya. Jadi sebenarnya bukan SP-nya yang berkurang, SP-nya tetap aja, tapi si level dari setiap skillnya itu bertambah dan ada pengurangan SP yang lebih besar. Otomatis Dulunya kita bisa ambil semua Sekarang ini harus benar hati-hati Kita menyesuaikan dengan syaratnya saja Apalagi untuk level damage ya De Level damage itu Kira-kira yang bakal dipakai aja dimaksimalin Karena si demolitionist ini Dia ini semi craftman Yang memang masih mempunyai skill-skill dasar Dari seorang crafter bro Jadi Yang penting sih satu area destruction Itu harus diambil Walaupun saya agak aneh ya Ini tetap 1050 untuk damage-nya, Saya kira akan bertambah karena levelnya juga naik e, padahal sih itu hanya mengurangi SP yang ada di poin yang udah kita e, dapetin ya Nah mungkin untuk skill yang lain kayak bom itu nggak usah diambil e, sitro bom ini cacat <laughs> dan akan bertambah cacat kalau kalian salah setting untuk skillnya ya apalagi masih di level tanggung seperti saya ini di level 192 nah tadi kita bahas untuk skill dari craftman basic ya dan saya nggak ngambil beberapa kalian bisa lihat untuk saat ini saya coba ambil untuk skill jab duanya. ini saya ultimate dan demolish saya pasti ambil dan setter armor juga saya nyesuaikan dengan jumlah ep tapi itu belum maksimal karena memang levelnya juga masih 192 ya tapi di time bomb ini harusnya udah bisa keambil semua time bomb ini saya maksimalin karena damagenya bisa sampai 3300% bro ini yang paling kuatnya di uh, skillnya seorang bomber cuman walaupun udah nggak sesakti seperti dulu saya tetap masih coba pengen mainin saya tetap konsisten di karakter seorang craftman ya walaupun selalu dibikin uh, terzolimi <laughs> kayak skillnya melting itu ngapain ada skill itu ya padahal kalau mau di NPC di NPC aja nggak usah ada skill itu saya sempat nyoba dan beberapa kali uh, tes itu sangat uh, apa sangat mengecewakan bro <laughs> Oke okay, tapi nggak masalah kita akan lanjutin dan saya ingin coba nanti selesai dari setting ini Kita akan coba nempak tanpa ya. Saya coba statusnya tidak akan diisi e, Karena masih banyak yang percaya mitos bahwa lak itu menambah e, keberuntungan nempak <laughs> Oke okay, yang lainnya belum bisa diambil Yang pasti sih e, saya coba e, informasiin yang terbaik yang saya akan coba langsung sendiri juga biar kalian enggak penasaran terus enggak nyoba-nyoba hal yang bodoh yang pernah saya lakukan gitu loh Bro nah oke okay. dan yang pasti sih e, kalau mau ngambil skillnya secara merata itu kalian berarti mau nggak mau harus party bro harus party karena pasti damage-nya sangat-sangat enggak maksimal nah paling time bomb e, dan saya dibantu skillnya dari e, apa namanya Daily Smashnya uh, Skill Crapman ya Oke okay. nah, Saat ini kita akan bahas Untuk poin dari status Poinnya cuma 578 Ini udah pasti Karena saya seorang solo hunter Dengan gaya bermain Kasual alias santai <laughs> Jadi posisinya itu Strength dengan stamina Itu udah harus pasti uh, di Diisi ya Sedangkan yang lainnya itu adalah secondary ataupun nggak e, terlalu urgent ya Untuk strength itu udah harus otomatis di level 9, 190 ini Minimalnya 350 ya Ya antara 300 sampai 400 lah kalian isi Dan sisanya bisa kalian variasiin baik diisi di stamina Ataupun e, apa namanya untuk lag ya Karena memang kalau yang seneng ngemob itu lag minimal ada keisi 100 poin bro biar pada saat ngemob si momonya itu banyak meleset nih sehingga kalian gak kena pukulan kritikal dari e, monster yang kalian mob. Nah, sedangkan stamina, stamina usahainlah di atas e, 10.000 ya. Kalau saya sih ini pasti akan setting di sekitar 12.000 atau 13 ribuan e, HP-nya, biar agak tebal dikit, jadi bisa kekejar oleh pot. Ya walaupun saya agak riskan juga karena AP saya pas-pasan kalau 1000 itu kekecilan kayaknya kalau untuk solo farming Minimalnya AP nya 1500 Tapi saya ini karena memang e, harus segera naikin level ya mungkin nanti sambil berjalan aja ya <laughs> Ini level tanggung dan agak berat kalau dengan armor pas-pasan Cuman saya pengen kasih lihat teman-teman juga kalau misalkan menggunakan armor biasa pun pemberian si Wilson yang standar di level 180 dia kasih senjata masih bisa kita maksimalin gitu loh bro. Oke, okay, ini stamina saya coba sesuaikan aja. Ini 13.000 tuh masuknya di 175. 175 13.000 ya. Oke, okay, nanti ketambahin lagi mungkin karena dari bonus baju ataupun uh, apa namanya? aksesoris ya Kayak, kayaknya ini e, oke deh sip Nah kita pakai ini pemberian Wilson juga jadi saya pakai armor kebetulan kalian pasti bisa dapat juga berarti nanti pada saat kalian e, habis lihat video ini bisa kalian praktekin lah ya dan teman-teman yang udah lebih paham Uh, tolong bantu saya untuk uh, sharing dan komentarnya diisi Jadi teman-teman yang lain juga bisa tahu informasinya Saya pun kadang-kadang lupa bro Kadang-kadang lupa Tapi beberapa kali saya sering nge-crossback dari video yang pernah saya buat Akhirnya ingat lagi <laughs> Nah ini strength pun saya memang gak puas Karena saya senangnya mainnya di Sikara Dengan level yang segini itu mainnya di Sikara Dan di dungeon of Dead Biasanya sih cari manual Oke okay, kita langsung aja tadinya mau di kantor nempak kebenaran kondisinya lagi rame Nah tiba-tiba jaya juga berubah jadi pasar malam ya Di situ untuk khusus barang-barang quest <laughs> Kita minta tolong ke si nenek tempatnya untuk jadiin nempak <laughs> Ini kalian gak usah percaya kalau luck itu bisa mempengaruhi nempak Tapi ya saya coba buktiin dulu lah Karena memang luck itu memang bukan untuk naikin status nempak Uh, ini tadinya saya ingin nempa Ancient Hammer ya, cuman kalaupun di, uh, di plus tujuhin dia nggak uh, akan bisa saya pakai. <laughs> Itu jadinya di 895 195. Ya paling saya hammer bawaannya si Olson lah taktikal. Ini lumayan masih plus tiga belum diapa-apain dulu. Uh, kita coba tempa aja buat teman-teman yang baru main kalian bisa lihat referensi untuk cara nempa ya walaupun enggak akurat 100% tapi minimal kalian punya gambaran biasanya untuk penempaan ke plus 4 itu agak cepat dikit ya oke Wah mantap oke bro <guluh> nah ini dia untuk ke plus 5 saya lupa lagi juga udah lama <laughs> Karena beda Di BOD Aduh bener kan Oke-oke Kita tes ulang lagi ya Itu barusan kayaknya agak terlalu cepat ya Pak kurang cepet <laughs> Ini kecepetan kayaknya Aduh <laughs> Oke, okay, kita pakai mitos kritikalnya harusnya dipakai barusan bro, gue nggak tahu tiba-tiba hilang kritikalnya. <laughs> Oke, okay, sisa ruby dua lagi, moga pas karena saya biasa nempas seperti ini bro, Bawanya ruby rubinya 5 kemungkinan gagalnya satu apa dua kali lah. Sekur sekur nggak. Oke, okay, mantap. Oke, okay, ini sekarang ke plus 6 tuh, ya kalau ke plus 6 eh, agak Agak dilambatin dikit nah, Semoga sukses lah Gak ada lagi nih ruby uhuh. <laughs> Oke okay, saya sih suksesnya bagus Kalau ada gagal di plus 4 atau plus 5 Ya biasanya suka sukses Untuk diamondnya ya Wih <laughs> Baru plus 7 aja bangga ya bro tapi nggak apa-apa ya untuk sharing informasi kalian kalau misalkan ada info yang terbaru masalah untuk bomber tolong dikasih info di kolom komentarnya ini jangan lupa juga oh iya aksesoris bro aksesoris tuh kalau kalian punya yang terbaik kalian pakai kalau saya sih di sini emang punyanya ini-ini aja ya jadi saya pakai KSTXG dapat buat sendiri <laughs> di plus 7 <laughs> Tapi ya ini minimalnya ini gambaran pahitnya lah kalau kalian sulit-sulit amat baru main Masih bisa gitu menggunakan equip seperti yang saya pakai ini Ini equip untuk untuk jaman now nih ini equip paling standar ini standar miskin bro Standar susah tapi masih bisa farming loh enak banget Nah ini kita buktiin kita akan ke Sikara Dan itu kenapa saya bawa-bawa sayapnya si Sakahayang <tantar> si Greenwing <tantar> Itu sayap keramat itu bro Uh, itu kadang-kadang pada saat dipakai untuk lawan momon yang satu level itu malah lebih bagus Oke okay, kita ke sikara Ini kayaknya level 190-an ini Saya nggak berani dulu ke Dung of Dead ya Karena ini menggunakan petnya yang spesial Pet cuman plus 4 bro <laughs> Dan pakai ini kalau nggak salah dulu bekas pertama kali punya pet ini abis ya Oke. Okay. Benar lagi pada ngumpul euy rapat. Oh iya bener Saya kerepotan dari AP bro. Ini AP-nya kalau kalian status yang lainnya disamain ya eh, AP-nya diperhatikan. Mungkin kalian harus tambahin untuk naikin AP. Karena 1000 itu pada saat pakai skill yang keras, terus pakai area, pakai time bomb itu langsung habis, bro. Jadi Kalian harus cepat ngisi lagi dan itu berabe banget kalau pengen speed hunting ya. Kecuali kalau ada price itu beda cerita. <laughs> nah kan red call 4 plus 4, aduh Kapan ini plus 9 ya. Dari dulu plus 4 terus itu. <laughs> Kayaknya ini harus tambahin. Ini agak-agak sedikit bocor ya. Bocor tuh karena gara-garanya eh, damage kitanya kecil, damage nya rendah. Ini harusnya 400 sih harusnya tapi saya coba 365 deh ada sisa 48 tuh saya khawatirnya nanti eh hp nya kurang cuman ini aman lah kayaknya cuman yaitu berabe kita harus isi hp e, pot hp ya ini nggak ya, boros nah kan lumayan tuh ih mantap temboknya nah ini doang nggak enaknya dia kritikanya kadang-kadang nggak masuk ini like bro kondisinya lagi like kalau lagi like tuh kritikal jarang sekali keluar Kerapen padahal nyawanya di situ tuh kalau masuk enak tuh Oke okay. oh iya nanti kita coba sayap ya ini kan uh, makannya makin tenggelam tuh dropannya katanya uh, di banner ya cuman nah iya pink diamond Allah eh bukan bro blue water oh drop ini ya blue water ya Alah. <domainumbai> ini memang bener ini cat bomber ini dulu pernah fenomenal terus tiba-tiba dibunuh kemampuannya <domain durability> <gamer> um, <être> dulu sih sering dipakai jail sama anak-anak ya untuk bomnya itu Oke okay. aduh ini like bro like Oh terima kasih banyak untuk teman-teman yang sering kasih masukan ya Kalian jangan lupa juga ini video kasih komentar yang kalian tahu Nah jadi biar teman-teman yang lain juga pada cerdas bro Ini kritikalnya 51 ini kurang bro Harusnya kritikalnya minimal 60 Crapman tuh baru berasa saya yang yang ah, yang sisa yang itu kalau nggak salah 80 apa 70 berapa gitu ya nah kalau yang ini mungkin dari armornya juga sih waduh ini apa sih bunyi apa <laughs> lumayan juga sih efektif tapi kayaknya saya lebih enak pakai ini pakai KST ya ini KST nya aja cacat cuma sampai setuju. ini kalau sayap tuh enaknya kalau kritikannya masuk Aduh agak kurang ya tapi ya beginilah kondisinya kalau yang masih baru level 190 dengan armor pas-pasan <laughs> Oke okay, nanti kita bahas lagi ada salah satu cat yang akan saya pakai kayaknya karena kurang enaknya sekarang posisi craftman, saya mau pakai ini aja, templar nah, makasih banyak untuk yang udah nonton, see you in the next episode jangan lupa like and nya ya bagi-bagi informasinya see you, bye-bye